waspada kemungkinan emas bullish. secara umum pada grafik satu jaman bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam posisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang tertahan di sekitar area kritis resistan perhatikan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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1742.67 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1733,14 sampai 1717,70. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda